Jejak harimau ditemukan lagi di desa Teluk Lanus, Siak Riau. Sebagai antisipasi, BBK SD Riau memasang alat tangkap atau box trap. Kepala BBK SD Riau mengatakan, kemunculan harimau terjadi beberapa hari terakhir. Bahkan harimau dilaporkan sempat makan ternak warga setempat. Ia menyebut masyarakat juga dibuat resah atas munculnya harimau di wilayah desa Teluk Lanus di mana lokasi tersebut adalah bagian dari hamparan lanskap semenanjung Kampar yang merupakan salah satu kantong harimau yang memiliki populasi tertinggi di Provinsi Riau. Setiba di lokasi, tim melakukan koordinasi dengan pihak Desa Teluk Lanus terkait kemunculan harimau di areal permukiman warga. Tim juga berdiskusi dan mengamati lokasi-lokasi yang dilewati harimau dan juga mengamati tempat harimau memakan hewan ternak masyarakat. Untuk membangun rasa aman masyarakat yang beberapa hari merasa khawatir keluar rumah, tim memutuskan untuk melakukan pemasangan box trap di desa Teluk Lanus. Pemilihan lokasi pemasangan box trap didasarkan atas tingkat kemunculan Harimau Sumatera, yang berupa jejak dan tanda lain di lokasi tersebut. Selain itu, tim juga memasang kamera trap sebanyak tiga unit di sekitar box trap untuk memantau pergerakan Harimau Sumatera. Namun, hingga saat ini hasil checkbox trap dan kamera trap diketahui masih tetap seperti awal pemasangan dan belum ada tanda-tanda kemunculan harimau di lokasi. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. beredar sebuah video yang memperlihatkan seekor harimau Sumatera dewasa masuk ke permukiman warga yang viral di media sosial Facebook video berdurasi 2 menit 50 detik itu diunggah oleh pemilik akun Facebook Hotline Siregar kejadian tadi sore seekor harimau berada di tempat Pak Serli tambah KM 75 tulis keterangan video tersebut berdasarkan keterangan dalam komentar unggahan itu Diketahui lokasi kejadian berada di lokasi KM 75, Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam video tersebut terdengar suara ketakutan salah seorang warga yang merekam datangnya seekor harimau Sumatera menggunakan bahasa daerah setempat sembari bersembunyi di dalam rumah. Dalam sebuah video lain yang diunggah pemilik akun Facebook Hana Halawa menampilkan sejumlah warga Salah seorang warga dalam video tersebut mengatakan bahwa sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, masyarakat telah mengevakuasi warga yang rumahnya didatangi oleh harimau tersebut. Rumah saudara Marlo Tamba dikelilingi oleh seekor harimau. Dan ini nyata dan fakta, kelihatan oleh warga kita. Dan tim evakuasi tadi di lapangan melihatnya juga dengan jelas, kata salah seorang di dalam video tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa sebelumnya sudah sempat menghubungi BBKSDA Riau untuk mengatasi masalah tersebut. Namun tindakan dari BBKSDA menurutnya baru sekedar pemasangan baliho tanda Peringatan. Saat ini warga yang rumahnya didatangi oleh harimau tersebut sudah dievakuasi dan tinggal sementara di rumah warga lain yang lebih aman namun kondisinya masih trauma.